Coba ungkap tepil ini Kisah antara kau dan aku Selamat I'm not afraid. Kamu lagi Ku merasa kalah kemulangan Jumlahmu ke yang telah menghilang. Oh, yeah. I'm yeah. not